Halo, ketemu lagi dengan eksakta Channel. Kali ini kita akan membahas soal UTBK SBMPTN Tes Potensi Skolastik tahun 2019. Soal nomor satu. Jika himpunan A sama dengan 1, 2, 3 dan himpunan B sama dengan A, B, C maka himpunan pasangan terurut 1, A; 2, B; 3, C; A, 1; B, 2. C,3 03 menyatakan titik-titik. Syarat sebuah fungsi, misalkan dari himpunan A ke himpunan B, dimana himpunan A-nya anggotanya adalah 1, 2, 3, dan himpunan B-nya adalah A, B, C. Maka anggota dari himpunan A harus dipasangkan sekali. Artinya di sini tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Contohnya misalnya satu di sini dipasangkan Mau ke A Terus 2-nya boleh sembarang misalnya ke C tiganya boleh ke B, boleh ke C, boleh ke A Misalkan di sini ke A Jadi syarat sebuah fungsi dari A ke B Maka pemasangan dari himpunan A Anggota A harus tepat sekali Sedangkan fungsi dari B ke A Berarti domainnya harus B, kemudian kodomainnya himpunan A. Sama seperti contoh di atas, berarti fungsi dari B ke A, maka anggota himpunan B harus dipasangkan tepat sekali. Misalkan A ke 1, B-nya diinginkan misalnya ke 1 juga, C-nya kedua. Maka ini disebut fungsi dari B ke A. Sedangkan kalau relasi bebas, jadi boleh lebih dari sekali atau boleh tidak dipasangkan Misalkan kalau ingin relasi dari A ke B, 1 ke A, 1 misalnya ke C, 2 ke B, dan seterusnya Boleh malahan tiganya tidak dipasangkan Jadi fungsi itu merupakan relasi yang bersifat lebih khusus Sedangkan kalau relasi ya sembarang, bebas nah berarti untuk soal nomor satu ini jawaban a fungsi dari a ke b untuk pasangan terurut 1, a artinya di sini 1 di pasangan ke a 2 ke b 3 ke c kemudian ada a ke 1 jadi ada kebalik juga karena kalau fungsi dari a ke b ya berarti sebelah kirinya harus semuanya harus a sedangkan fungsi dari b ke a sebelah kirinya harus ABC jadi ini ditulisnya kalau dalam bentuk pasangan terurut fungsi dari B ke A boleh ditulis jadi A,1 B,1 C,2 Sedangkan di soal ini nomor satu Selain yang kirinya adalah himpunan A yaitu 1 2 dan 3 juga sebelah kirinya ada himpunan B yaitu A, B, dan C Berarti untuk soal ini Bukan relasi dari A ke B, dan bukan relasi dari B ke A, karena ada perubahan yang kirinya yang asalnya 1, 2, 3, dan sekarang berubah menjadi A, B, C yang sebelah kirinya. Berarti jawabannya E. Soal nomor 2, diketahui gambar berikut: pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir sebagai representasi himpunan penyelesaiannya adalah titik-titik. Untuk menentukan himpunan penyelesaian dari daerah diarsir, tentukan dulu persamaan garisnya. Dimisalkan perpotongan dengan sumbu Y dari garis ini adalah titik A, jadi titiknya ini titik 0, A, dan memotong sumbu X di B, atau titik ini B0. Maka persamaan garisnya adalah AX X ditambah BY sama dengan A dikalikan dengan B. Berarti untuk... Garis di gambar ini Persamaan garisnya adalah Min 4X Kemudian B nya adalah Min 3 jadi plus min Y Atau plus dikali min Jadi min 3Y Sama dengan min 4 kali min 3 12 Nah berikutnya sekarang Tanda sama dengan ini harus dibuat Menjadi pertidaksamaan. Nah untuk membuat Tanda pertidaksamaannya maka persamaan garisnya yaitu min -4x min 3y ini kemudian di sini tanda pertidaksamanya cuma dilihat koefisien y-nya. Kalau koefisien y-nya negatif, ya karena yang diarsirnya adalah daerah di bawahnya, maka tanda koefisien y sama tanda pertidaksamanya harus berbeda. Jadi kalau di sini min, maka di sini tandanya plus. Plus itu artinya lebih besar jadi lebih besar sama dengan 12. Nah, pakai sama dengan karena di sini garisnya tegas. Tetapi kalau daerah yang diarsirnya yang atasnya, maka tanda pertidaksamaan sama koefisien y harus setanda. Jadi harus kalau di sini min, di sini juga harus min. Min itu artinya kurang dari. Jadi kalau min artinya kurang dari. Kalau plus berarti lebih dari karena di sini min, kemudian tanda pertidaksamaannya karena yang diarsirnya yang bawah berarti harus berbeda, berarti harus positif. Maka positif itu artinya lebih dari. Nah, berikutnya karena di pilihan gandanya semuanya positif untuk opisian x dan y nya, maka dikalikan min satu, maka menjadi 4 x ditambah tiga y. Karena dikalikan min, maka tanda pertidaksamaan itu harus berbalik Kemudian 12 kali min 1 jadi min 12 Kemudian dibuat ruas kanannya 0 sehingga menjadi 4X ditambah 3Y ditambah 12 kurang atau sama dengan 0 Maka jawabannya adalah D Soal nomor 3, bilangan ganjil tujuh angka yang dapat dibentuk dari semua angka 1, 2, 4, dan 8 dengan semua angka selain satu muncul tepat dua kali ada sebanyak titik-titik. Karena yang diinginkan adalah bilangannya adalah bilangan ganjil, sedangkan dari empat angka ini yang ganjil cuma satu buah yaitu angka satu. Sehingga satuannya di sini cuma angka satu aja. Tidak ada pilihan lain Nah karena berikutnya Bilangan ganja tersebut Diinginkan adalah 7 angka Berarti sisanya tinggal Angka 2, 4, dan 8 Dan muncul dua kali Jadi kecuali satu Hanya muncul sekali Sesuai dengan yang diinginkan soal Berarti angka yang depannya Kemungkinan 2 2 karena muncul Masing-masing dua -masing kali 4, 4 atau 8,8 Nah, sedangkan sisanya Yaitu satuannya cuma satu Berarti kita hanya memvariasikan angka yang 6 ini Jadi belakangnya satu pasti udah peak supaya bilangannya ganjil Nah, banyaknya menyusun bilangan yang 6 ini Yaitu dengan menggunakan permutasi Permutasi dengan ada suku sejenis atau bilangan yang sama dari bilangan ini ada 6 Berarti semuanya harus 6 faktorial Dibagi dengan bilangan yang samanya Yaitu angka 2 Ada 2 buah Jadi per 2 faktorial Kemudian angka 4 juga ada 2 Jadi 2 faktorial Dan angka 8 Ada 2 juga Jadi per 2 faktorial Berikutnya ini tinggal dihitung Jadi 6 faktorial itu sama aja dengan 6 x 5 x 4 kali tiga kali dua kali satu kemudian dibagi dengan dua faktorial 2 faktorial dua yaitu dua kali satu dua faktorial juga dua kali satu dua faktorial dua kali satu nah berikutnya sekarang tinggal dihitung dua kali satunya nya ini sekarang dicoret kemudian selanjutnya dua kali dua yang bawah 4 berarti bisa dicoret dengan empat yang atas atau dengan yang pembilangnya sehingga ini hasilnya menjadi 6 x 5, 30 x 3, 90 Jadi banyaknya bilangan ganjir 7 angka yang dibentuk dari angka 1, 2, 4, 8 Dengan angka 2, 4, 8-nya muncul 2 kali adalah sebanyak 90 bilangan Jawabannya B Soal nomor 4 Jika limit X mendekati 1 untuk akar a kuadrat ditambah B Dikurangi tiga dibagi X dikurangi 1 sama dengan A Maka limit X mendekati satu untuk akar a kuadrat perempat Ditambah B per 4 dikurangi X dikurangi setengah Dibagi x kuadrat tambah X dikurangi 2 sama dengan titik-titik Untuk mencari nilai limit ini maka limit ini harus diubah menjadi bentuk limit seperti yang diketahui Sehingga sekarang limitnya menjadi limit X mendekati satu Limitnya akar A kuadrat tambah B tanpa ada bilangan Jadi maka ini empatnya harus dikeluarkan Keluar akar berarti nilainya menjadi 2 2 tapi di penyebut artinya setengah Maka menjadi setengah Akar AE kuadrat Ditambah B Kemudian diketahuinya dikurangi tiga, Berarti ini juga harus dikurangi tiga Karena ini satu kesatuan Berarti harus dalam kurung Dibandingkan dengan soal Ini nilai setengah sampai akarnya Udah senilai Tetapi berikutnya di sini ada setengah kali min 3 Min 3 per 2 Berarti min 3 per 2 nya harus dihilangkan Harus dijumlah dengan 3 per 2 Berikutnya, min x ditulis lagi sama min setengah. Selanjutnya, dibagi dengan x kuadrat tambah x min 2. Sambil dipaktorkan, x kuadrat tambah x min 2 bisa dipaktorkan menjadi x plus 2 dikalikan dengan x min 1. Nah, berarti menjadi sama dengan. Nah, sekarang di sini bentuk yang dalam kurungnya udah sama, berarti harus dipisahkan dengan tambah yang belakangnya. Kita menggunakan. Sifat limit Yaitu limit jumlah Nanti sama dengan jumlah limit-limitnya Jadi limit Setengah dikalikan Akar AX kuadrat Ditambah B Dikurangi tiga Dibagi dengan X tambah 2 Dikalikan dengan X-1 Baru berikutnya ditambah Jadi kita menggunakan sifat limit Yaitu limit jumlah sama dengan jumlah limit-limitnya jadi jadi dipecah menjadi penjumlahan limit jadi ada dua buah limitnya nah untuk limit yang belakangnya ini sederhanakan dulu 3 per 2 dikurangi setengah itu sama aja dengan satu sehingga ini menjadi satu dikurangi X dibagi dengan X plus 2 dikalikan dengan X min 1 nah berikutnya sekarang Tinggal dihitung nilai limit yang depannya Untuk limit yang depannya yaitu yang bagian ini yang dilingkari merah dilingkari merah ini nilainya sama dengan yang diketahui Maka untuk nilai limit yang depan ini menjadi setengah Diambil dari sini Dikalikan dengan nilai limit yang merah ini yaitu diketahuinya yaitu A Dibagi dengan X plus 2 X plus 2 nya ganti X nya dengan 1 Sehingga menjadi 1 ditambah 2 Yaitu 3 Ditambah Limit X mendekati 1 1 kurangi X dibagi X tambah 2 Dibagi X min 1 Nah antara X min 1 Dengan 1 X ini sama Tetapi beda tanda Sehingga ini bisa dibagi Dibagi artinya dicoret, tetapi nilainya sekarang jadi min 1. Jadi 1 min x dibagi x min 1 itu sama dengan min 1. Sehingga nilai limit yang belakang ini sama aja dengan min 1 dibagi dengan x plus 2. Sambil x-nya diganti dengan satu. Jadi 1 tambah 2, 3. Berikutnya, sederhanakan. Karena ini bentuknya pecahan bersusun, jadi di dalam per ada per. Maka ini dikalikan dengan KPK penyebut. Yaitu tujuannya untuk menghilangkan setengah ini Atau du, angka 2-nya Maka persamaan di atas ini harus dikali dengan 2 per 2 Jadi atasnya atau pembilangnya harus dikali 2 Penyebutnya juga harus dikali dengan 2 Sehingga dengan dikali 2 per 2 Ini 2 per 2 itu nilainya 1 Tidak akan merubah nilai limit ini Sekarang setengah A dikali 2 Jadi A Ditambah Min 1 dikali 2 Jadi min 2 jadi ini diganti tandanya dengan min jadi min 2 per 3 kali dua, jadi 6 Jadi penyebutnya sekarang disatukan Maka jawabannya adalah A min 2 per 6 yaitu yang A Soal nomor 5 Dua garis sejajar dipotong oleh dua garis berbeda yang tidak sejajar seperti pada gambar di atas Berapakah nilai Y? Putuskan apakah pernyataan satu dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut X sama dengan 110 Z sama dengan 135 Di pernyataan satu disebutkan bahwa X nya itu sama dengan 110 derajat Dan Z nya 135 Diinginkan mencari nilai Y Nah untuk mencari nilai Y Karena X nya ini 110 berarti sudut ini juga sama dengan X 110 juga karena ini sehadap jadi dua buah garis sejajar dipotong oleh garis yang lain maka garis yang menghadap pada arah yang sama besarnya akan sama nah berikutnya kalau ini sudah tahu 110 maka ini akan diketahui yaitu pelurusnya jadi 110 pelurusnya berarti 70 derajat sedangkan Z di sini 135 berarti ini pelurus dari Z yaitu 45 derajat. Sehingga dari kedua sudut ini nilai Y bakal diketahui besarnya. Jadi untuk mencari nilai Y maka wajib harus ada pernyataan 1 dan pernyataan 2 yaitu nilai X dan nilai Z. Jadi dua pernyataan ini bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Jadi jawabannya adalah c. Soal nomor 6 daerah yang diarsir menyatakan himpunan titik-titik. Sekarang kita cek jawabannya untuk mendapatkan daerah yang diarsir yang sesuai. Untuk pilihan a, a iris b berarti a iris b itu ini. Kemudian a iris c. A iris C itu daerahnya adalah yang ini. Berarti kalau digabungkan mendapatkan daerah yang hijau ini. Jadi tidak sesuai dengan daerah yang diarsir pada gambar. Kemudian berikutnya yang B A digabung B A digabung B itu berarti daerah A dan daerah B diarsir. Selanjutnya A Iris C A Iris C itu yang ini. Sehingga kalau A digabung B diiriskan dengan A Iris C, A gabung B itu tadi yang hitam. Sedangkan A Iris C yang hijau ini berarti hasil irisannya adalah yang merah ini. Berarti gambarnya sekarang sesuai dengan gambar yang diinginkan. di jawabannya adalah B. Kalau ingin mengecek jawaban yang lainnya, coba yang C. A digabung B, berarti A gabung B dapat gambar ini. Selanjutnya A digabung C, A gabung C itu berarti C digabungkan dengan daerah A berarti dapat Daerah hijau ini Yaitu daerah C dengan daerah A Maka A gabung B Diiriskan dengan A gabung C Adalah daerah yang tengah ini Jadi hasilnya adalah Yang diarsir yang hijau ini Ini daerah A gabung B Diiriskan dengan A gabung C Jadi tidak sesuai dengan gambar Yang diinginkan Berikutnya yang D A digabung C Jadi daerah A digabungkan dengan daerah C ini hasil A gabung C Kemudian B digabung C Berarti daerah B dan daerah C digabungkan diarsir Kemudian berikutnya adalah Kedua daerah ini diiriskan Karena di sini diinginkan diiriskan Yang diiriskan berarti Gambar yang diarsirnya sama Maka itu merupakan himpunan penyelesaiannya Jadi hasil irisan kedua daerah ini adalah Daerah C harus diarsir Kemudian A nya di sini enggak kearsir Karena ini kearsir ini enggak Berarti jadi enggak Kemudian daerah B nya ini enggak kearsir Ini enggak, ini kearsir berarti ini jadi enggak Berarti A digabung B Diiriskan B digabung C Adalah hasilnya yang ini Jadi tidak sesuai dengan jawaban Kemudian berikutnya yang E B dikurangi A Ini daerah B Kemudian ini daerah A Berarti kalau B kurangi A itu adalah daerah B tanpa irisan dengan A Jadi ini hasil B kurangi A Berikutnya C dikurangi A Jadi daerah C diambil daerah A nya Berarti ini hasil C dikurangi A nya Kemudian diinginkan kedua daerah tadi digabung Maka hasil gabungannya adalah ini dan ini Kalau digabungkan jadi kearsir Daerah tengahnya juga jadi ikut Kemudian ini kalau digabung jadi kearsir juga Jadi untuk daerah yang E adalah ini hasilnya Berarti tidak sesuai dengan gambar yang diinginkan Jadi jawaban yang benar adalah B Soal nomor 7 Pada trapesium siku-siku ABCD AC sama dengan 9 Jika luas segitiga ABC sama dengan 10 Berapakah panjang DC? Putuskan apakah pernyataan satu dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut Yang ke satu AB nya sama dengan 4 dan yang kedua BC sama dengan 7 Dari soal disebutkan bahwa panjang AC adalah 9 Kemudian luas segitiga ABC adalah 10 satuan luas Yang ditanyakan adalah panjang DC Apabila menggunakan data pernyataan pertama yaitu panjang AB nya sama dengan 4 Untuk menghitung panjang DC ada tahapan-tahapannya Yaitu yang pertama dari luas segitiga ABC Sama dengan 10 satuan luas Ini bisa menggunakan rumus setengah alas Alasnya yaitu 4 dikali tingginya yang dimaksud dengan tinggi segitiga ABC adalah Jarak titik di depan alas Yaitu jarak titik C Ke alas atau perpanjangan alasnya Berarti yang dimaksud tingginya adalah Jarak dari C ke sini Ini kalau menggunakan rumus luas segitiga Sehingga didapat tingginya Tinggal dihitung setengah kali 4 2, 2 kali T sama dengan 10 Jadi T nya sama dengan 5 Jadi nanti diperoleh tingginya Sama dengan 5 Karena ini bentuknya persegi panjang Sehingga panjang AD-nya Sama dengan tingginya Yaitu 5 satuan panjang Terus berikutnya Untuk menghitung panjang DC Gunakan segitiga ACD Dari segitiga ACD ini Kita bisa menggunakan Pythagoras Karena AC-nya yaitu sisi miringnya 9 AD sisi siku-sikunya ada 5 maka DC-nya yaitu panjang sisi siku-siku yang lain bakal bisa dicari Jadi dengan pernyataan pertama ini cukup untuk mencari panjang DC Berikutnya sekarang dengan pernyataan kedua diketahui panjang BC-nya sama dengan 7 Kalau dengan pernyataan kedua panjang BC-nya 7 BC itu kalau dilihat segitiga ABC BC-nya itu merupakan sisi A, Kemudian yang 9 atau AC itu merupakan sisi B Dan ini luas segitiganya Dari luas segitiga ABC Ada rumus yaitu setengah A kali B kali sin Sudut yang diapit oleh sisi A dan sisi B yaitu sudut C Sehingga ini kalau disubstitusikan Jadi luasnya 10 Jadi setengah Kali A, A-nya yaitu 7. Kali B, B-nya 9. Kali sin C. Maka dari sini kita akan memperoleh sinus sudut C-nya. Yaitu jadi sin ini bakal ketemu. Karena sin-nya ketemu, maka dengan menggunakan aturan kosinus, nanti sisi AB-nya atau sisi C-nya bakal diketahui. Yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 ab kos sudut c. Jadi dari sin sudut c ini dirubah atau dicari nilai kos c-nya berapa. Sehingga diketahui panjang sisi c. Berikutnya tahapan berikutnya adalah kalau setelah c-nya tahu ya sama dengan tahapan di atasnya seperti diketahui sisi ab yang ini 4 Jadi cari tinggi segitiga abc kemudian tarik ke AD sehingga DC nya bakal ketemu jadi pernyataan satu dan pernyataan 2, dua dua-duanya cukup untuk mencari panjang sisi DC jadi yang benar adalah yang D jadi pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan yaitu mencari panjang DC Soal nomor 8, titik A koordinatnya 1,A Terletak di dalam atau interior daerah lingkaran E kuadrat sama Y dikurangi 1 kuadrat sama dengan 5 Nilai A yang mungkin adalah titik-titik Untuk menentukan posisi titik A yang koordinatnya 1,A Apakah berada di dalam, di luar, atau pada lingkaran Tinggal substitusi titiknya, yaitu ganti X-nya dengan 1, Y-nya dengan A Sehingga menjadi e kuadrat, X kuadrat, X-nya ganti dengan satu, dikuadratkan Ditambah Y-1 kuadrat, Y-nya diganti dengan A Jadi A-1 kuadrat Kemudian karena posisinya di sini, titiknya berada di dalam Maka ruas kirinya harus kurang dari ruas kanan, yaitu kurang dari 5 Tetapi kalau titiknya berada pada lingkaran, yaitu pada lingkaran tuh di sini sepanjang garis hitam ini atau terletak pada busur lingkaran maka tanda pertidaksamanya diganti jadi sama dengan sedangkan kalau titiknya berada di luar lingkaran maka tanda pertidaksaman ini diganti dengan lebih dari nah berikutnya karena nilai a yang mungkinnya sudah ada sekarang tinggal disubstitusi satu-satu yang pertama adalah untuk a sama dengan 0 A sama dengan 0, substitusikan ke pertidak samanya 1 dikuadratkan, 1 ditambah A nya ganti dengan 0, 0 kurangi 1, min 1 dikuadratkan, jadi 1, 1 kurang dari 5 1 ditambah 1, 2 kurang dari 5, ini pernyataan yang benar Jadi pernyataan 1 memenuhi Berikutnya, ganti A nya sekarang dengan 1 ke pertidak di atas jadi satu kuadrat 1 ditambah satu kurangi satu, jadi ganti ini a nya dengan satu, satu kurangi satu, nol dikuadratkan jadi nol, kurang dari 5 merupakan pernyataan yang benar juga. Jadi untuk a sama dengan satu ini memenuhi. Berikutnya untuk a sama dengan dua substitusikan jadi satu kuadrat satu ditambah ganti a nya dengan dua, dua kurang satu jadi satu dikuadratkan satu kurang dari 5 jadi 1 tambah 1 2 kurang dari 5 ini pernyataan yang benar juga berarti 2 memenuhi berikutnya sekarang a sama dengan 3 substitusikan 1 dikuadratkan 1 ditambah ganti a nya dengan 3 3 kurang 1 jadi 2 2 dikuadratkan 4 kurang dari 5 1 tambah 4 ini 5 kurang dari 5 Merupakan pernyataan salah Karena di sini pertidaksamanya tidak ada tanda sama dengannya Berarti nomor 4 ini salah Maka yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 3 Maka jawabannya adalah A Soal nomor 9 Manakah di antara pernyataan berikut yang benar untuk semua bilangan asli N? Pernyataan ke satu adalah 2N kuadrat Ditambah 2n, ditambah 1 merupakan bilangan ganjil. Sekarang coba faktorkan, duanya dikeluarkan, kemudian n2 n kuadrat tambah n-nya jadi dalam kurung, kemudian ditambah 1, atau dengan kata lain difaktorkan dengan duanya aja yang dikeluarkan. Nah, hasil bilangan yang ini, ini pasti bilangan genap. Nah, kenapa ini merupakan bilangan genap? Karena bilangannya dikali dengan dua Jadi setiap bilangan Kalau dikali dengan bilangan genap Hasilnya akan genap Kemudian genap Ditambah satu Maka ini hasilnya akan Ganjil Nah karena disini disebutkan bilangan ganjil Berarti pernyataan ke 1 Ini benar Kemudian berikutnya pernyataan yang kedua N ditambah 1 dikuadratkan ditambah n merupakan bilangan ganjil coba dikuadratkan maka diperoleh n kuadrat ditambah 2n ditambah 1 kemudian ditambah berikutnya n ada suku sejenis yaitu n kuadrat ditambah 2n ditambah n yaitu 3n ditambah 1 coba yang depannya yaitu n kuadrat tambah 3n dipaktorkan yaitu n nya dikeluarkan n kuadrat bagi n yaitu n plus 3n dibagi n plus 3n Ditambah satu. Nah sekarang kalau N nya bilangan asli ganjil Berarti N tambah 3 akan genap Karena ganjil tambah tiga itu hasilnya akan genap Kemudian kalau ganjil dikali genap Hasilnya akan genap Contohnya misalkan ganjilnya 5 Dikali genapnya yang ditambah 3 Dikali 8 Hasilnya 40 Jadi ganjil kali genap hasilnya ini akan genap sekarang berikutnya coba n-nya genap Misalkan 6 Jadi 6 dikalikan dengan 6 tambah 3 Jadi hasil n tambah 3 Genap tambah ganjil Hasilnya akan ganjil Jadi 6 tambah 3, 9 6 kali 9, 54 Jadi bilangan genap juga Jadi pasti n dikali n tambah 3 Hasilnya akan genap Kemudian ditambah 1 Ini hasilnya akan jadi ganjil jadi pernyataan kedua juga benar Seharusnya kalau pernyataan 1 benar, 2 benar Ketiga juga benar Sekarang tinggal cek sebenarnya pernyataan keempatnya 2n ditambah 1 dikuadratkan Melupakan bilangan genap 2n ditambah 1 itu merupakan bilangan ganjil Jadi untuk n ganjil atau n genap Hasil 2n tambah 1 Hasilnya akan ganjil Kemudian ganjil ini dikuadratkan Hasilnya akan bilangan ganjil Jadi pernyataan keempat ini salah Jadi yang benar pernyataan 1, 2, dan 3 Maka jawabannya adalah A Kalau ingin membuktikan bahwa pernyataan ketiga ini benar Coba cek sekarang 2N ditambah 4N kuadrat merupakan bilangan genap bisa dipaktorkan yaitu 2n nya keluar 2n dibagi 2n 1 ditambah 4n kuadrat Dibagi 2n yaitu 2n 2n ini merupakan bilangan genap Jadi pasti genap 1 ditambah 2n Atau 2n tambah 1 Untuk n berapapun ini pasti bilangan Ganjil Tadi sudah dibuktikan di nomor 2 Yaitu genap kali ganjil atau ganjil kali genap Hasilnya akan merupakan bilangan genap jadi pernyataan ketiga ini terbukti benar Jadi yang benar cuma 1, 2, dan 3 Jadi jawabannya adalah A Soal nomor 10 Pembuatan 120 biskuit ukuran kecil Memerlukan X kilogram adonan Untuk membuat 300 biskuit dengan ukuran dua kali biskuit kecil Diperlukan adonan sebanyak titik-titik kilogram dari soal disebutkan untuk membuat 120 biskuit ukuran kecil Dimisalkan ukurannya adalah K Ini perlu X kilogram adonan Kemudian yang ditanyakan untuk membuat 300 biskuit ukuran besar Dimana ukuran besarnya itu adalah dua kali ukuran biskuit kecil Berarti kalau ukuran kecilnya tadi dimisalkan K Berarti ukuran besar itu adalah 2K Ditanyakan berapa kilogram adonan yang diperlukan Soal ini merupakan soal perbandingan senilai Karena semakin besar ukuran biskuit Semakin besar juga jumlah adonan yang diperlukan Begitu pula semakin banyak biskuit yang dibuat Semakin banyak juga adonan yang diperlukan Karena merupakan perbandingan senilai Maka untuk mencari Banyaknya adonan yang diperlukan 300 Dikalikan ukurannya Yaitu 2K Dibagi dengan 120 biskuit kecil Ukurannya K Dikalikan dengan X kg adonan Sedangkan apabila ini soalnya Merupakan perbandingan berbalik nilai Ini tinggal dibalik antara yang Pembilang dengan penyebutnya Ditukar Sekarang tinggal dihitung Nolnya bisa dibagi, artinya ini bagi 10 Jadi dicoret Kemudian 2K dibagi 12K Ini jadi 6 Di penyebutnya jadi 12K dibagi 2K jadi 6 Selanjutnya 30 ini bisa dibagi 6 Yaitu 5 Maka hasilnya menjadi 5 dikali X Yaitu 5X Jadi banyaknya adonan yang diperlukan untuk membuat 300 biskuit ukuran besar adalah 5 kg adonan Jawabannya D Soal nomor 11 Terdapat 2 kotak dengan tiap kotak berisi 10 bola Benomor 1, 2, 3, sampai 10 Dari tiap kotak diambil 1 bola secara acak Peluang terambil 2 bola benomor sama adalah titik-titik Soal ini merupakan soal peluang Untuk menentukan peluang kejadian X maka akan sama aja dengan banyaknya kejadian X dibagi banyaknya ruang sampelnya nah yang dimaksud dengan ruang sampel itu adalah semua kejadian yang mungkin kalau di sini ada dua kotak masing-masing 10 bola berarti ruang sampel dari kotak pertama adalah ada 10 Kemudian dari kotak kedua ada 10 juga Jadi tinggal dikalikan Banyaknya ruang sampah totalnya Yaitu 10 x 10 Jadi ada 100 Jadi 100 kejadian yang mungkin Nah kejadian X yang diinginkan adalah Terambil 2 bola bernomor sama Berarti bernomor sama itu Misalnya dari kotak 1 terambil 1 Dari kotak 2 juga terambil 1 Atau bisa juga dari kotak 1 terambil nomor 2 dari kotak kedua terambil 2 Dan seterusnya Ini dari kotak pertama 10 misalnya Dari kotak kedua 10 Berarti banyaknya kejadian X itu ada 10 Kalau ditotal Jadi ini 10 dibagi banyaknya ruang sampelnya Maka sekarang tinggal dihitung 10 nya ini bisa dicoret Maka tinggal satu dibagi dengan 10 yang lainnya Yang tidak kecoret jadi peluang terambil dua bola bernomor sama adalah 1 10 Jawabannya adalah D Soal nomor 12 Pada persegi ABCD AE sama dengan EF sama dengan FB sama dengan AG sama dengan GH sama dengan HD Kemudian EK dan FL tegak lurus terhadap AB Dan GK dan HL tegak lurus terhadap AD Rasio antara luas daerah yang tidak diarsir dan daerah yang diarsir adalah titik-titik Dari soal disebutkan panjang AE sama dengan EF sama dengan FB kalau dimisalkan ini satu satu satuan berarti ini juga satu satu juga sama dengan AG satu sama dengan GH satu satuan dan sama dengan HD satu satuan kemudian selanjutnya EK dan FL ini tegak lurus AB serta GK dan HL tegak lurus AD. Karena EK dan FL tegak lurus AB, kalau dibuat garis bantu di sini dan dibuat garis bantu di sini juga, maka garis biru ini akan sejajar dengan garis AB. Begitu pula karena GK dan HL tegak lurus AD, kalau dibuat garis bantu di sini dan di sini, maka garis bantu yang biru ini sejajar dengan AD. Karena semuanya saling sejajar Sehingga luas kotak ini sama besar Yaitu satu-satuan luas Sehingga perbandingan luas daerah yang tidak diarsir Yaitu luas yang putih Dengan luas daerah yang diarsir Yaitu daerah yang hitam Ini akan sama dengan luas kotak masing-masing Atau jumlah luas kotak masing-masing Luas kotak yang putih ada tiga kotak atau jumlah kotaknya ada tiga, berarti luasnya tiga satuan. Sedangkan luas kotak yang hitam totalnya ada enam kotak, jadi 6 satuan luas. Sehingga perbandingannya ini sama aja dengan 1 per dua atau sama aja dengan satu berbanding dua. Maka jawabannya adalah C. Soal nomor 13 grafik di atas menyajikan data penjualan mobil M dan H di dealer mobil PQ, R dan S pada tahun 2018 Manakah di antara pernyataan berikut yang benar Pernyataan pertama jumlah penjualan mobil H di dealer Q, R dan S lebih besar daripada mobil M Jumlah penjualan mobil H di dealer Q, R dan S adalah 65 tambah puluh Tambah 40 Yaitu 165 Sedangkan jumlah penjualan mobil M Di dealer R dan S Adalah 60 tambah 35 tambah 50 Yaitu 145 Jadi benar bahwa penjualan mobil H Lebih besar dari penjualan mobil M Jadi pernyataan ke satu Benar Berikutnya, pernyataan yang kedua, jumlah penjualan kedua mobil di dealer R lebih besar daripada di dealer S. Jumlah penjualan kedua mobil di dealer R adalah 60 tambah 35, yaitu 95. Sedangkan di dealer S, jumlah penjualan kedua mobil adalah 50 tambah 40, yaitu 90. 95 lebih besar dari 90. Jadi, Pernyataan kedua benar bahwa jumlah penjualan kedua mobil di dealer R lebih besar dari di dealer S Kemudian pernyataan yang ketiga tidak usah diperiksa karena pernyataan ke satu kedua sudah benar Pasti ketiga benar Tinggal pernyataan keempat kita cek yaitu rata-rata jumlah penjualan mobil H di semua dealer lebih besar daripada mobil M sekarang cek rata-rata penjualan mobil H di semua dealer yaitu dengan dijumlahkan 50 ditambah 65 ditambah 60 ditambah 40. Kemudian dibagi dengan banyak datumnya yaitu 4 datum atau di sini 4 dealer. Kalau dijumlahkan hasilnya 215 kemudian dibagi 4. Sedangkan rata-rata penjualan mobil M keempat puluh adalah 40 puluh 60 tiga puluh tambah tiga puluh tiga tiga puluh tiga tiga puluh tiga tiga puluh tiga tiga puluh tiga cuma dilihat pembilangnya aja karena penyebutnya sama 4 jadi rata-rata penjualan mobil puluh lebih besar puluh Rata-rata penjualan mobil M Jadi pernyataan yang keempat Ini juga benar Jadi jawaban untuk nomor 13 Ini adalah E Semua pilihan benar